ini orang anak gak bisa dicumpet <laughs> birthday dinner please kiss <laughs> please kiss, <laughs> please kiss. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT di mana pun kalian berada coba kembali bersama mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru terhangat Seputar Ayu Ting Ting Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen Serta subscribe-nya Kan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya seputar Ayu Ting Informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat live Instagram yang dilakukan oleh Krisna Fahrezi. Ternyata live ini dilakukan bersama dengan Ayu Ting dan juga Birkin serta Bumi Kalsul. Di sini, Krishna dan juga Gates serta Ayu Tinting, sedang jalan-jalan. Ingin menikmati suasana malam bersama dan pastinya makan bersama. Dan yang paling spesial ternyata di sini, Krishna dan juga Ting serta seluruh keluarga memberikan kejutan yang spesial untuk ulang tahun Bilkis yang kesekian kalinya. Dan inilah momen kedekatan Krishna dan ya juga Bilkis Humaira Razak yang hari ini terekam kamera. Mereka sangat akrab di dan di sini Krishna meminta satu kecupan kepada Bilkis namun mungkin karena Bilkis sekarang sudah beranjak menjadi gadis yang sangat cantik dan pastinya sudah mulai dewasa di sini Bilkis terhadap malu-malu ya, padahal Krishna adalah sahabat dan juga saudara dari Ayu Tingting nih pemirsa. Di sini Bilkis terlihat gemes banget nih malu-malu nih dideketin sama Bibi Krishna. Terima kasih Krishna Pahreji yang selalu baik dan selalu semangat nih mendampingi Ayu dan juga keluarga. Dan inilah keseruan dan juga kebahagiaan Bilkis Humaira Rajak. Yang hari ini mendapatkan surprise luar biasa dari sang bunda dari para pelayan restoran, dan juga dari petinggi-petinggi restoran yang sudah dinikmati oleh Ayu Ting Ting, pemirsa di sini berada di salah satu hotel di daerah Depok dan disambut dengan sangat meriah dan lihatlah semuanya berkumpul dan menyanyikan lagu ulang tahun untuk Wilkis Umairah Razak. Penghormatan yang sangat luar biasa diberikan oleh para direktur ini, direktur hotel yang spesial untuk ulang tahun Wilkis kali ini. Penyambutan yang sangat spesial ini memang selalu diberikan oleh pihak Hotel Resto kepada keluarga Ayu Ting Ting yang memang sangat spesial bisa hadir dan bisa makan bersama di sana sehat untuk miliki selamat ulang tahun dan alhamdulillah ya dapat surprise lagi nih dan bunda tercinta pastinya dan juga dari semua pengelola hotel restoran yang ada di sana sel sel untuk birkins panjang umur murah rezeki semoga bisa menjadi kebanggaan keluarga. Ya sahabat semua inilah momen-momen bahagia Birgit Sumaira raja Yang sedang berjalan-jalan Dan pastinya sangat bahagia Bisa bersama bunda dan juga Nenek tercinta Bagi sahabat semua Selamat menyaksikan semoga menghibur Nahili, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak gak bisa dicium banget <tuh> Birthday dinner Birthday dinner Please kiss Please. Happy birthday, Happy, birthday, happy birthday. Anak tak bisa dicium banget <tuh> birthday Dina Birthday, dinner. birthday, birthday, dinner. birthday. Dinner. Please kiss Please kiss. Never wanna me You don't ever wanna set me free.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 You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil Blu. Got me coming back for more Even when I've been screwed full of pins, pierce <jumper> my heart straight through Kamu live ya Chris? Iya aku lagi live Kamu sering banget live, ada yang Katanya mau sini. Iya Barang Barang Ya ini kita memotong. Salam dulu, salam-salam dan sombong Siapa? Siap tahun sini tuh Satu Tunggu Satu, dua Bagus Satu, dua Bagus Satu, dua, Satu, dua. Lihat dulu Satu, dua Satu, dua Satu, dua sampai apa itu dulu? Oh, bodo. Satu. Gini ya, Pak. Berarti, berarti <laughs> Satu, dua, oh, sama. Tiga, tiga, Sudah tiga, aja. tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, lah Oke okay guys, ini lagi ngebalik. Aku naik gojik karena ganjil genap. nggak ada yang mau ngeliat, baik mulut Krisna. Sama sih Kris yang mau ngelihat? Muka aku berubah. Ini muka aku. Ini muka aku bukan sih. Ya udah bye guys, nanti. Krisna, itu fotoin dong. Ayo baca. Udah bisa itu dia fotoin. Ayo ayo. Ini gara-gara tadi aku pakai, apa, pakai gojek jadi nggak enggak ada, jadi pakai helm. Yuyun. knya lagi sakit guys. Eh dulu kita nata hijau. Lagi daun dia. Oh. Sini Bu. Oh. Ya, yeah. bentar. Mau foto bersama. Yeah. Mau foto bersama. Oh. Oh. Oke. Okay. Happy birthday, Chris. iya orang udah happy new year banyak kok Aku ya